Botol Hidrogen Alkali Trifiniti Ibu saya mengalami sakit diabetes basah selama 5 tahun Ibu saya sempat mengalami operasi Berikut luka-luka yang ditimbulkan Akibat operasi adanya di sekitar kaki Sakit diabetes Sesudah operasi, saya mengalami sakit lambung saya terlalu sakit Kita Diabetes 4 tahun saya menderita penyakit tumor rektum. Bapak saya itu terkena stroke sudah hampir lebih dari dua tahun. Saya mempunyai riwayat kolesterol tinggi 240 Sebelumnya saya sering merasa badan bengkak-bengkak, sering sakit kepala, macam gejala asam urat. Saya sudah lima tahun. pola tidur di teratur, nafsu makannya kurang dan biar binnya keras. Perusahaan farmasi itu menjual botol minum kemas dengan tulisan PH tinggi. Atau farmasi yang saya lihat itu, menjual minuman dengan PH tinggi, berarti air berph tinggi itu ada manfaatnya benar. Dia banyak sekali manfaatnya pada pengobatan lebih dari 170 penyakit pada hampir seluruh organ tubuh manusia. Dirinya terkontrol. Gula darahnya juga apa? semakin hari semakin baik. kadang kali, kali kami memeriksa gula darahnya 330. Kulitnya yang mengelupas lama-kelamaan uh, dia menumbuh kulit baru lagi kuliah saya juga dan tensi saya oh, ya. tadinya lebih tinggi tapi anda sekarang mulai membaik. Dibu saya yang tadinya itu mengkaf sakit itu bisa berterima uh, kasih Water ya, tuhan terpehak begini. Saya berangsur membaik dan saya sudah bisa jalan, sudah bisa beraktivitas sedikit-sedikit. Lihat sekali perubahannya badannya semakin segar, sudah enggak lemes lagi, bisa jalan sendiri, itu yang penting bisa jalan sendiri. Pada saya selalu saya, turun menjadi 150. Sekian yang saya rasakan badan saya lebih uh, fresh, lebih fit, dan juga lebih juga. Badan saya setiap pagi bangun tidur selalu fresh, capek-capek hilang, lebih bertenaga. Kaki saya udah enggak sakit lagi. Langsung saya udah nggak konsumsi obat warung juga, jadi saya udah nggak ada keluh-keluh pusing, nggak ada keluh-keluh sakit kaki, ya. Saya lebih lebihnya uh, bangun tidur juga badan saya lebih segar. Dan setelah saya tes ternyata positif, dan saya juga coba pisah ke dokter, dokter juga menyatakan positif. Tidurnya sudah tidak malam lagi, maksud makanya sedikit-sedikit bertambah dan... Ya, B nya sudah tidak keras lagi Saya merasakan kebugaran di tubuh saya nah, Ini yang saya gunakan sehari-hari untuk minum dan menjaga imunitas